Turunannya lepas Ini lagu gue boleh mengarang sendiri Gue tau sih Nyanyian kode Nyanyian kode Untuk malam Untuk malam Malam Gue wambu Aruko Namidana kodore naryo Omoe ratsu, ratsu no hi. yang baju merah jangan sampai lolos Siawa siwa, serewet Kumono umeni Tapa cikgu, tapuk lu ya Gua heran bener gua jadi lupa Gara-gara banci gua mesti masuk ref lagi, sek bener Siwa umono ueni, Yang baju merah jangan sampai lepas Lu jangan lihat cewek tar buronannya lepas Lagu Ini lagu gue boleh mengarang sendiri Nyanyian kode, nyanyian kode Buntut palalu, buntut palalu siwa umono lupa, lupa, lu jangan godain lupa, lupa, lupa, lupa, lupa, lupa, kode nyanyiin kode kode, kode kode kode kode blok, kode lupa, kode lupa, lupa, kode lupa, kode, kode kode lupa, lupa, kode kode kode lu beko beko lu kok hilang? luci Lucy aja, as itu sih nggak nah, berantem. lu yang nggak ngerti, ngerti apa? wadah nyanyi buat kode, lu bengong aja. Loh, nyanyian tadi kode toh? kode di piara kambing di piara bisa gemuk.